Saat ini kita ada di depan gedung DPR memantau lalu lintas bus melintas Sinar Jaya masuk pintu pulang tol PO Sinar Jaya didirikan pada tanggal 18 November 1982 oleh Bapak Herman Rusli dan Bapak Haji Rasidin Kahya. Workshop pertama beralamat di Jalan Diponegoro, 75, Tambun, Bekasi. Operasional Perdana Sinar Jaya menjalankan bus medium AKDP rute Bekasi Jonggol. Baru tahun kemudian membuka rute Jawa Tengah. Tahun 1994 Sinar Jaya mulai membuka kantor cabang pertama di Tepi jalur Pantura di Desa Kelampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Nampak sinar jaya Kantor cabang tersebut dilengkapi dengan SPBU. Sampai saat ini, kantor cabang sinar jaya di Brebes. Masih menjadi tempat bagi beberapa armada sinar jaya, mengisi bahan bakar atau transit penumpang. Nampak bus Handoyo warna kuning, salah satu legenda perusahaan otobus dari jalur Selatan Jawa. Sejarah PO Handoyo tidak terlepas dari sosok Bapak Dibyo Wibowo, pendiri PT H, pendiri PO Handoyo. Didirikan pada tahun 1975 dari Lembah Tidar. Nama Handoyo diambil dari nama putra beliau. Yang bernama Daniel Handoyo. Saat ini perusahaan berdiri di bawah naungan PT Indo Transport Adimas. Yang dikeluarkan oleh generasi kedua bukan Jakarta melintas.